Interior rumah yang tertata rapi menjadi zona paling nyaman bagi penghuninya. Karena disinilah pemilik rumah paling banyak menghabiskan waktu. Seperti tampilan interior di rumah berikut ini. Hadirnya berbagai elemen dekor yang unik, estetik dan fungsional turut mempercantik interior ruang. Anda bisa menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Sempurnakan momen saat kumpul dengan kehadiran sofa L sebagai focal point di dalam ruang. Tambahkan kenyamanan sofa dengan hadirnya bantal sofa yang empuk. Sofa berkualitas terlihat dari penggunaan material bahan dan kerapihan finishing jahitan. Lengkapi keindahan ruang dengan furniture tambahan berupa sofa single seat berdesain menarik. Motif jahitan berupa garis-garis pada bagian dudukan membuat tampilan sofa semakin menawan. Anda bisa mengubah mood interior dengan mengganti warna bahan pelapis sofa. Mau bergaya elegan dan mewah? atau cerah serta trendy bisa diwujudkan dengan produk pelapis sintetis mb -Tech. wah mood booster banget ya tertarik mewujudkannya